السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد para alim ulama para habaib para asatib, para kiai, para sesepuh para tokoh masyarakat wabil khusus guru kita bersama panutan kita da'i lintas generasi, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun, yang masya Allah meskipun umur beliau sudah sepuh, tapi lebih semangat dari anak muda, saudara. Betul, betul. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Syukron Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya. Allah jaga zahir batinnya Allah menangkan perjuangannya amin ya rabbal dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap habaib sesepuh yang hadir di tempat ini hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Yahya Al-Habib Lutfi dan Al-Habib Syauti Al-Jufri Semuanya para habaib, para sesepuh Habib Ahmad bin Yahya cucu dari Mufti Betawi, Habib Uthman Begitu pula kepada sahibul majlis Pimpinan majlis Al-Baha' Yaitu Fadilatul Ustaz Akhifillah al Haj, Al-Fannasyuha Dan Kiai Kamal Semuanya di sini juga hadir bersama kami dari Jakarta Habib Sholeh Al Attas para habaib para ulama tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib ulama asatidz kiai guru-guru kita Allah panjangkan nomornya Allah sehatkan badannya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini semua angkat tangannya kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya semua yang hadir dilapangkan rezekinya dikabul hajat-hajatnya Amin Ya Rabbal Alaminahibba'il kiram tidak panjang lebar yang tadi telah disampaikan oleh Kei Shukron ma'mun sudah Syamil Kamil sudah luar biasa mencakup segala pembahasan saudara Beliau datang ke majelis ini setahun sekali. Kalau saya, setiap bulan ada pengajian. Makanya, malam hari ini saya nggak mau panjang lebar. Saudara, cukup tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Syukuran Makmun ibadah Allah. Saya hanya ingin menambahkan satu hal: ibadah Kenapa kita hadir Maulid Nabi? Saudara, di antara sebabnya karena di majelis-majelis Maulid Nabi. Di situ diceritakan Syamailnya Nabi Muhammad. Di situ diceritakan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di situ diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ diceritakan saudara, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana amar ma'rufnya Rasulullah, bagaimana nahimunkannya Rasulullah, bagaimana jihadnya. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Saudara, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa Di Al-Qur'an diceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Padahal Al-Qur'an diturunkannya untuk Rasulullah. Kenapa dikisahkan nabi-nabi yang terdahulu? Allah katakan semua kisah-kisah nabi yang terdahulu adalah manuf adalah kisah untuk memantapkan hatimu saudara Saya mau tanya jawab yang kompak orang cowohh Gumaah majelis al baha Rasulullah imannya sempurna atau tidak Orang kompak sempurna atau tidak mantap atau tidak kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman dia yang dipermasalahkan. Saudara, betul-betul jangankan Rasulullah, mantunya saja yang tadi diceritakan oleh Keisukron, sekaligus sepupunya, Babu Madinah di pintu kota ilmunya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, alaihi rahmatullah. Wa karramallahu wajah Bagaimana Sina Ali mengatakan Lau kushifal gita Masdad tu yaqinan Kata Sina Ali Andai kata tabir dibuka Terlihat alam lahut Alam malakut Terlihat semua ini yang gaib-gaib tuh yakinan. yaqinan Keyakinanku nggak bertambah Kata Sina Ali Kenapa? Karena sudah full saudara. Dibuka sekalipun tabir renah bertambah keyakinannya Sudah full Lantas kenapa Kalau Sayyidina Ali saja begitu Rasulullah bagaimana imannya saudara Nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Nabi Muhammad Nggak ada yang imannya lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Saudara Kata Abu Yazid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, kalau Allah mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para Rasul ini untuk memantapkan hati, maka kita yang betul-betulnya lebih butuh, saudara. Kita yang lebih butuh kisah-kisahnya para Rasul. Kita yang lebih butuh bagaimana dengar perjuangannya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana tabahnya Rasulullah, bagaimana gigihnya Rasulullah. Kita yang lebih butuh, saudara, karena iman kita lemah. Iman kita masih goyang, maka kita butuh hadir di majelis-majelis Maulid supaya dengar ini semua saudara. Kenapa manusia begitu itu ada? Supaya hati kita mantap tidak goyang lagi, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu kita butuh nggak hadir di majelis maulidnya Nabi? orang keempat butuh atau tidak butuh enggak kita dengan sejarah perjuangannya Nabi butuh enggak kita dengan sejarah pengorbanannya Nabi takbir takbir sallu alain Nabi Allahumma sallahu wa salli makanya saudara terakhir saja sebagai beratuh terakhir saudara kalau tadi bagaimana Kiai syukurun makmun menjelaskan kepada kita luar biasanya perjuangan Rasulullah Manakala kita yang lemah ini, saudara, kita yang penakut ini, saudara, kita yang nyalinya kecil ini, ibadah Allah, begitu dengar perjuangannya Nabi, saudara, luar biasa, ibadah Allah, menjadi kuat lagi kita punya hati, menjadi kokoh, ibadah Allah. Apa yang Rasulullah alami? Kalau dibandingkan dengan sekarang yang kita alami, wallahi demi Allah, yang kita alami nggak ada seujung kuku, saudara. Saya ngalamin, Pak. Satu tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri, tahu pondok pesantren Mabes Polri? Tahu satu gedung sama Sambo, cuman saya kagak belajar sama Sambo. Naudzubillah, amen. Satu kamar bersama sejir walid imam besar lhabibuddin Syihab. Satu tahun saya ngerasain di penjara, saudara. Saya ngerasain yang namanya dakwah dihadang di manado turun bandara di depan bandara disambut dengan pedang tombak saudara saya ngerasain, saudara disambut dengan pedang yang ditarik-tarik di jalanan sampai keluar api saudara yang namanya diintimidasi berusaha diboikot ekonomi kita saudara kita merasakan tapi wallahi demi Allah kalau lihat perjuangannya Rasulullah tidak ada apa-apanya yang kita alami kecil dibandingkan yang dialami dengan Nabi Muhammad. Karena nggak pantas mengeluh, saudara. Nggak pantas. Yesus Kristus tadi mengatakan kita saat ini bisa nikmat karena kita berada di atas penderitaannya Rasulullah, saudara. Malu kita sama Rasulullah kalau kita mengeluh, saudara. Abu Lahab pamannya Nabi. Tapi apa yang dia lakukan? gak usah baca kitab yang besar-besar sirah nurul yakin yang dibaca di pesantren saudara. rumah nabi depan pintunya dilempari kotoran manusia sudah. oleh pamannya sendiri bukan orang lain dilempari kotoran manusia siapa zaman sekarang Kiai, HB, Pustad yang katanya keras yang depan rumahnya sampai dilemparin kotoran tidak ada bandingkan Nabi Muhammad, saudara. Abu Jahal begitu Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari bani Fulan. Berdirilah seorang syaki yang namanya Uqbah bin Abi Muayyid. Dia berdiri, dia jalan, dia ambil kotoran onta tersebut, saudara. Kemudian kotoran itu dibawa ke depan Ka'bah. Rasulullah dalam keadaan sujud. Dilempari kotoran onta, saudara. Ini yang dilemparin kotoran onta baginda Nabi Muhammad: kulit yang suci, kulit yang mulia, lalap pun tidak hinggap di kulitnya Rasulullah. Saudara, kulit yang tidak akan pernah tersentuh api neraka, kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, kulit yang keringatnya lebih wangi dari misik. Saudara, dilempari kotoran. Saat itu, sahabat sedikit minoritas tidak berdaya. Kufar Quraisy begitu lihat Nabi dilempari kotoran kepada Allah, tertawa cekikikan kufar Quraisy, meledek Rasulullah. Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran. Entah saudara, sampai datang putri tercinta, Sayyidatuna Fatimah, Zahra. Anha wa dengan tangan sucinya, tangan wanita, pemimpin wanita ahli surga." dengan tangan sucinya dia bersihkan kotoran dari atas ayahnya dari atasnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah Bangun Rasulullah Pak Begitu Rasulullah bangun selesai dibersihkan Rasulullah salam Rasulullah angkat tangan Tadi Kiai Syukuran Makmun mengatakan ketika di ta'if Rasulullah ditimpuki Rasulullah jawab mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Karena memang orang Thaif cenderung tidak tahu, Saudara. Terprovokasi padahal mereka tidak melihat. Tapi ketika menghadapi kupar Quraisy yang memang permusuhannya ditimbulkan karena kesombongannya, karena kecongkakannya, beda doanya Nabi saat itu, Saudara. Diangkat tangannya oleh Rasulullah, "Allahumma 'alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma 'alaika bimala'in min Quraisy." Allahumma alaika bimalain min Quraisy. Nabi serahkan, Ya Allah Hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, Ya Allah Ya Allah Hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, Ya Allah Ya Allah Hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, Ya Allah Bahkan sebagian nama disebutkan oleh Rasulullah Allahumma alaika bi-abi jahl Allahumma alaika bi-iqbah bin Abi Mu'ayyid Allahumma alaika bi-fulan Bi-fulan, bi-fulan Riwayatnya sahih, saudara apa yang terjadi orang-orang yang namanya disumpah oleh Nabi ketika perang Badar kebanyakan diantara mereka mati dalam keadaan hina. Saudara. takbir, takbir. Persis yang terjadi sama Rasulullah. Persis yang terjadi seperti ulama kita, saudara. Ada Habib kita ulama kita yang ditolimi begitu ditolimi dia nggak berdaya, saudara nggak punya apa-apa dia hanya punya Allah diangkat tangannya saudara kepada orang-orang yang dibalimi diadukan orang-orang yang membaliminya kepada Allah akhirnya apa yang terjadi orang-orang yang membalimi Habib ini ada yang mati mendadak masih muda ada yang mati mengenaskan saudara ada yang mati ketika karirnya masih aktif mati nggak diduga-duga saya mau tanya yang seperti ini terjadi atau tidak terjadi atau tidak kalau tadi kata syukuran ini efeknya mubaharah dakwah tulma gulumi efeknya doa orang-orang yang ditolih ini, ibadah Allah karenanya saudara kalau kita dengar perjuangan Rasulullah maka kita akan menjadi termotivasi untuk terus berjuang ibadah Allah malu kita mau ngeluh ketika berjuang aduh kalau saya ngomong keras nanti akhirnya bisnis saya diganggu kalau saya ngomong keras dikit nanti enggak diundang lagi kalau saya ngomong keras dikit nanti enggak dapat amplop lagi kalau saya ngomong keras dikit, saya ngomong yang benar, nanti akhirnya saya terganggu. Saudara, malu kalau kita dengar perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Karenanya saudara, saya ingatkan di tempat ini. Al ulama Ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang diwarisi oleh para ulama bukan hanya ilmunya, bukan hanya akhlaknya, bukan hanya kemuliaannya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya Nabi dan resiko perjuangannya Nabi saudara sebagaimana dulu Nabi dicaci dimaki dihina saya mau tanya orang Cirewan jawab yang kompak ulama yang saat ini dicaci dimaki dihina ada atau tidak banyak atau tidak banyak atau tidak itu warisan dari Rasulullah saudara bukan soal lembut atau keras Habib itu kan dihina dicaci gara-gara keras lah bukan soal lembut atau keras Wahab bin Aufel mengatakan majaa wahai Muhammad siapapun yang membawa apa yang kau bawa syariat yang kau bawa siapapun yang membawanya pasti akan dibusuhi kata Wahab bin Ophel. karena apa karena syariatnya Rasulullah akan bertubrukan dengan banyak hawa nafsu saudara hawa nafsu hawa nafsu yang tidak rela ketika dibatasi oleh halal haram Ketika dibatasi oleh hak batil ketika dibatasi oleh benar, -benar salah, hawa nafsu itu akan berontak dan memusuhi siapapun yang bawa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kalau Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, maka ulama pun akan merasakan itu, saudara. Kalau Rasulullah diboykot, ulama pun akan merasakan itu, saudara. zaman sekarang pun terjadi, ada ulama di ekonominya rekening keluarganya sampai anak-anak istrinya ikut diblokir Saudara. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka coba penjarakan lius maka sepanjang sejarah membuktikan Berapa banyak ulama yang dipenjara, saudara? Kalau Rasulullah SAW, mereka berusaha bunuh sebagaimana tadi diceritakan oleh Kiai Syukron, maka sepanjang sejarah, berapa banyak ulama yang dalam perjuangannya harus dibunuh, saudara? Tapi meski demikian, Rasulullah bersama sahabat, bersama Ahlul baik tidak mundur di dalam perjuangan karena mereka tidak mundur, maka kita tidak boleh mundur juga, saudara. Makanya, saya ingatkan umat Islam, saya ingatkan para habaib, para ulama, para kiai, para apapun yang terjadi jangan pernah mundur perjuangkan akhlaknya Rasulullah jangan pernah mundur perjuangkan ajarannya Rasulullah nggak peduli mau dicaci mau dimaki mau dihina mau difitnah mau dipenjara mau dibunuh sekalipun saudara kaki jadi kepala kepala jadi kaki mati bersimpa darah umat Islam tidak boleh mundur untuk perjuangkan kebenaran saudara Allahu Akbar Allah kelar, Allah kelar. Maka saya mau tanya jawab yang kebak, Umat Islam Cirebon. Siap bersatu, kurang keras, siap bersatu, kurang kencang, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lanjutkan estafet perjuangan Rasulullah. Siap dakwahkan akhlaknya Rasulullah siap sebarkan ilmunya Rasulullah siap lanjutkan Amar Ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah siap jaga NKRI siap jaga NKRI siap jaga Indonesia siap jaga Pancasila semua Cirebon angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi Terakhir sebagai penutup saudara mari sama-sama saya minta kita baca fatihah Dengan niat mudah-mudahan perjuangan ulama kita dimenangkan oleh Allah Indonesia dijaga oleh Allah Kita doakan mudah-mudahan Tuhan Guru Ki Haji Syukron Ma'mun Yang sudah menginjak usia 82 tahun mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur Sehat walafiah Terus bisa memberikan ilmunya kepada kita begitu juga guru-guru kita yang lain yang ada di Cirebon ada Buya Yahya, ada Habib Quresh Baharun, ada Habib Mikdad ada para ulama-ulama, para sepuh banyak pesantren-pesantren yang harus jamaah mudah-mudahan ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah dimenangkan perjuangannya oleh Allah, Allah dan saya minta secara khusus mohon doa untuk orang tua saya Imam Besar Syedil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, Allah dimenangkan perjuangannya oleh Allah, Allah dijaga lahir batinnya oleh Allah, Allah dan mohon doa secara khusus Saudara untuk enam syuhada yang memperjuangkan daripada cinta mereka doakan mudah-mudahan derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah dijadikan syuhadaul akhirah keluarganya diberikan syafaat oleh Allah dan doakan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim begairi hak mudah-mudahan dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala dihancurkan Allah niyah wal akhirah wa salihun wa hadratin Alhamdulillah, alamin, Terakhir sama-sama kita baca sholawat. Tapi saya pengen terakhir sebagai penutupan sholawatnya yang semangat. Siap kita goncangkan Cirebon dengan sholawat? Orang kompak, hanya yang depan yang jawab, yang belakang kiri kanan belum jawab, ibu-ibu belum jawab. Siap kita goncangkan Cirebon dengan sholawat? Siap pancing hujan rahmat Allah dengan sholawat, tapi saya mau kalau saya katakan manusia idolaku semuanya jawab Nabiullah. Bisa? Orang kompak bisa? Bisa? Coba saya mau tes dulu. Manusia idolaku. manusia panutanku, Hammad Maula Yasalli wa Sallim Siap goncangkan cirebon dengan salawat, siap goncangkan cirebon dengan salawat, siap pancing hujan rahmat Allah dengan salawat, takber. Salam Nabi. Bersama-sama eh, semuanya semua keluarkan suaranya. Maula ya salale, salale. sama semua Manusia idola aku alaihi Manusia panutan Semuanya Maulaya saling Assalatu assalamu'alaika ya Rasulullah Salam alaikum ya salam assalamualaikum ya Rasulullah. Saya mau tanya orang Cirebon cinta tak sama Rasulullah? Jawabnya kurang semangat cinta tak sama Rasulullah. Saya enggak semua Rasulullah Rindu tidak kepada Rasulullah Semuanya jawab yang kompak Keluarkan suaranya Kita nyatakan cinta kepada Rasulullah Aku cinta padamu Aku rindu padamu Salallahu Ya Orang Cirebon jawab yang kompak Kalau memang cinta sama Rasulullah Mau enggak mandang wajahnya Rasulullah Mau natap wajahnya Rasulullah Mau kumpul di surga sama Rasulullah semua angkat tangannya semua angkat tangannya minta semua Allah semuanya dari hati aku harap tetap wajahmu aku harap kumpul denganmu Salah orang Cirebon mau nggak dikabul hajatnya mau diampuni dosanya mau diangkat derajatnya mau dibahagiakan dunia akhiratnya angkat tangan semuanya angkat tangan kita tawasul sama Rasulullah keluarkan suaranya dari hati yang terdalam semuanya Ya Rabbi Ya Rasulullah Ya wasi'an Para me bi jahe Rasulullah bi jahe Rasulullah ya wasi al-kara Assalamualaikum ya wabarakatuh Terakhir paling kompak suaranya semua Mai la Nabi. Terakhir kita sama-sama tutup dengan munajat Zikrul Jalalah nah, Sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita Khususnya Al-Habib Quresh Baharun Biasa memimpin Zikrul Jalalah Kita munajat Zikrul Jalalah Kata Al-Habib Ali Habshi Ya ma shi kama majma'al maulid tujallil kurub Iza taubatik ya al-asi iza batatub Iza waga ya syarit iza batub Dawa getla Al Habib Ali ada perkumpulan seperti perkumpulan yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad. Kumpulan ini tu jalil kurub yang susah, yang punya kesusahan, kesusahannya Allah permudah di kumpulan ini, saudara. Dawa yang pengen taubat ahli maksiat ini kesempatan dia taubat. Dawa datik orang yang sudah terlalu jauh lari dari Allah. Ini kesempatannya kembali kepada Allah Saudara. syak Kata Al Habib Al Habshi, perkumpulan seperti ini, perkumpulan dibacakan Maulid Nabi, la syak tidak dilakukan, diampuni di dalamnya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala Saudara. Makanya sama-sama kita minta kepada Habib Rifki untuk memimpin munajat, supaya menutup malam hari ini dengan munajat kepada Allah sama-sama, supaya kita mendapatkan rahmat dan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa rutinan pengajian bulanan di Al-Baha setiap malam, apa? Malam Rabu ke berapa? Setiap malam Rabu kedua kita kajian di sini, kaum ibu, kaum bapak, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Ini saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanni Allahu wa iyyakum al-siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.